Untuk semua aplikasi pinjol tidak boleh menggunakan debt collector lapangan. Dan ini merupakan harapan kita semua. Dan ini masih saja menjadi sumber masalah pemikiran dari kawan-kawan yang belum mampu melakukan pembayaran hutang. Benar enggak? Benar Kalau ini mah pasti benar 100%. Karena hari ini banyak yang masih gelisah karena khawatir didatangin sama debt collector lapangan. Jadi untuk teman-teman yang baru saja terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini Pasti paling males nih buat nyari informasi ini itu segala macam. Jadi aku pengen nyaranin buat kalian yang baru-baru terjebak dan bergabung di channel ini Kalian bisa scroll dan cari-cari semua informasi yang hari ini kalian butuhkan Masalah aplikasi pinjol ini sudah berlangsung lama Kalian yang baru terjebak masalahnya masih tetap sama dan serupa dari yang sebelum-sebelumnya dan Alhamdulillah ya banyak dari teman-teman kita yang hari ini sudah berhasil sukses dan bangkit kembali Serta menata dan menambah penghasilan lagi setelah terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol Baik langsung aja bang kita pengen cek ya Hal yang pernah diwacanakan namun hari ini aku secara pribadi masih menunggu Aplikasi-aplikasi pinjol ini dilarang dan OJK mengeluarkan statement resmi untuk melarang semua aplikasi-aplikasi pinjol untuk menggunakan debt collector lapangan Udah langsung aja kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Oke baik ya kalian bisa melihat judul OJK penagihan pinjol debt collector bisa dilarang dan ini gua udah nge-share dua kali di channel youtube ini dan sekarang sudah di tahun 2023 dan ini kemarin dirilis pada tanggal 11 Februari 2022. Sudah setahun lebih masyarakat masih menunggu ya keputusan resmi dari pihak OJK untuk melarang semua aplikasi pinjol menggunakan debt kolektor lapangan. Oke sebenarnya ya ini pihak OJK udah paham banget masalah yang sekarang sedang dihadapi masyarakat. Kalian bisa melihat rilis berita dari CNBC Indonesia ini. Penagihan pinjaman online atau pinjol ilegal menggunakan debt collector memang cukup meresahkan masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus kerap terjadi teror saat penagihan utang. Hmm. Di masa depan penggunaan debt collector untuk pinjol berpotensi dihilangkan atau dilarang kata OJK. Otoritas jasa keuangan menyebut saat ini tengah melakukan Evaluasi dan kemungkinan penagihannya hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang memberi pinjaman. Ya, lanjut OJK nih, loh, yang ngomong perwakilan dari OJK. Kami berpikir, ya, bahwa penagihan dengan menggunakan debt collector ini akan kami kaji ulang dan bisa-bisa akan kami larang, kata pihak OJK. Jelas, Ketua Dewan Komisioner OJK. Pak Wimbo Santoso dalam seminar edukasi pinjaman online legal atau ilegal di tanggal 11 di bulan Februari tahun 2022 yang lalu. Lanjut ya. Dia menjelaskan ya, debt collector biasanya berasal dari outsourcing ya dan membuat mereka sulit untuk dilacak. Kata Pak Wimbo, karena debt collector outsourcing kadang-kadang sulit dilacak kata Pak Wimbo. Selain itu Pak Wimboh menjelaskan pihaknya terus melakukan perbaikan-perbaikan termasuk dari regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Lanjut, dari segi fintech pun akan diminta ya, peningkatan disiplin yang dilakukan bersama dengan asosiasi fintech. Dengan begitu kehadiran pinjaman online diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat jauh lebih besar Terutama untuk akses pendanaan Nah ya makanya kemarin gue yakin kok ya pihak OJK ini paham betul Dan mengerti apa yang dirasakan masyarakat arus bawah hari ini Pak Jokowi kemarin sudah menyindir ya, sudah menyentil semua lapisan yang terkait dengan aplikasi pinjol ini. Pak Jokowi mengatakan, "Saya mendapatkan laporan dari masyarakat arus bawah bahwasanya penagihan aplikasi pinjol hari ini dengan cara-cara yang dilarang oleh ketentuan hukum." Lebih kurang seperti itulah kata Pak Jokowi, ya kan? Dan akhirnya pihak Kapolri menginstruksikan melalui uh, dari Pak Agus ya kabarnya skrim polri untuk mengirimkan telegram kepada seluruh polda yang ada di Indonesia Agar merespon cepat ya laporan masyarakat terkait tentang hutang di aplikasi pinjol ini Nah kita pengen kembali dulu tentang larangan debt collector lapangan kepada semua aplikasi pinjol Kabar ini sudah dirilis hampir dan lebih setahun ya. Ini tanggal 11 dan sekarang udah lewat di tanggal 11 Februari lagi. Namun pihak OJK tak kunjung merilis secara resmi. Apakah yang pernah mereka wacanakan tentang debt kolektor lapangan ini sudah dievaluasi atau tidak? Sudah diputuskan atau tidak? Kepada yang terhormat Bapak Ibu OJK, kami masyarakat menunggu dan berharap ya agar peraturan ini agar segera disahkan dan dilegalkan dan segera diberitahukan kepada seluruh masyarakat. Supaya yang hari ini takut karena teror ya karena takut ketemu dengan debt collector bisa hidup tenang dan nyaman. Kami akan memberikan dukungan dan support sepenuhnya untuk otoritas jasa keuangan Indonesia agar tetap berada di sebelah masyarakat. Agar tetap memberikan perlindungan melalui undang-undang kepada masyarakat, yang hari ini masih cukup minim akan edukasi dan informasi. Oke, kita uh, terus berharap ya, dan aku mohon kepada teman-teman yang lain agar untuk bantu share berita ini supaya ini kembali membooming ya, supaya kabar tentang larangan debt collector lapangan ini. Menjadi ingatan untuk pihak otoritas jasa keuangan Karena gue yakin semua masyarakat masih menunggu keputusan ini Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh